I won't. Itu berapa tahun? Hampir... Tau Wih, kacik Kita sekarang lagi piknik Terus, kita ngapain aja ya? Tapi di situ berdua Udah, kita kita besok punya rencana lagi Tapi kita bakal piknik dulu Ikuti keseruan kita Halo guys, welcome back to Cece Joy Tadam! Tadam! Tadam! Tadam! lagi punya Air! Um, sini namanya pantai jimbarnya pantai pantai kita sekarang bisa dilihat yeah. karena always kita strategisnya. Lihat kita akan piknik di ujung sana. Dan, dan cukup ramai ya hari ini. Oh stay toh guys. Pantai ini lokasinya strategis banget khususnya untuk ngadain acara piknik atau sekedar meet up bareng temen sambil nikmatin alam. Karena luasnya memanjang gitu, jadi meskipun lagi ramai, selalu punya ruang untuk menikmati kegiatan kalian tanpa harus berkerumunan dengan orang lain. Nah, satu lagi, kenapa pantai ini menjadi tempat favorit? Karena kita nggak bakal sulit mencari makanan. Di sepanjang pantai banyak banget resto yang provide berbagai macam makanan dan minuman. Here! Wow, mataharinya ya Oh my God, ini udah jam 5 sore BTW, guys Kita tetap harus pakai masker hmm, ya kita pakai masker, hmm. harus tetap memakai APD Apa misalnya APD, Ko APD. Mungkin, gak, prosedur yang berlaku Tapi kita mau foto-foto dulu, nanti kita yeah. bakal ngomong kita ngapain aja nanti ya Kita buat lagi Wuhuu Hai guys Hai kita lagi Hehehe, <laughs> ada jawel oh. Ayo, gambar foto apa jiejie? mau dapat background itu. So guys, buram aku nggak nggak kelihatan ya bang matanya agak bermasalah. Makanya jiejie nggak bisa, Dia tuh, -tuh. bisa kan Jadi, melihat Jojo guys, karena matanya tuh, tuh bermasalah guys. <laughs> Oke okay. Kembali lagi bersama saya Pemirsa Yang citar ini Oh my god So So Kita mau <laughs> Kita mau ngapain Kita bakal makan, makan. Kita makan-makan dulu Di, di, di sunset Yaps. Kalian lihat sentenya? Oh mau singkat Ya tadi kita habis foto-foto capek hmm, Ntar fotonya eh, kita Ini itu emang capek <laughs> <laughs> Ntar kita um, Bakalan tampilin beberapa foto Lalu. terbaik kita Apa? Yang pas eh uh, yang tadi kita tek tek tek pik pik pik pik. oh my god pick no no pick I amin mean, no ya lu tahu lah apa ya jadi di sini kita bakal makan uh, oh ya bener tadi bakal kita tuh ada sayur oh my black lace black light black salah okay. uh, ada oh my god ada ya ampun rambut gue dia ngapain kayak ini kamu nggak apa apa kayak ini dia nggak apa apa jadi kita hari nggak bukan kita sih ya, oh my god jelek banget so hello velas Iya, velas oh iya, bener kalian mau lihat kita mau makan kanan kiri <laughs> bersih banget sumpah, bule satu ya bener Aduh, gila sunset sunsetnya lu mau lihat bener bener ada, ada ada coba coba ganteng nih kembali guys kali, kali. <ganti> siapa tahu kita dapat cuti ya kan oh ya hmm. pokoknya kita harus gacot jauh mana selagi janur janurku selagi janur kuning belum melengkung ya yes. kesempatan ada di mana mana guys jadi kita mau makan, nah sekarang tuh di belakang lagi prepare gitu Prepare mau makan Nah kita tuh gak bawa ini apa namanya? Kita gak ada bawa apa nih? Oh jadi kita gak ada bawa apa tuh namanya? Bawa apa? Siang, lupa Apa tuh namanya ya? Tiba-tiba oh, gue amnesia guys Lupa gue, apa ya namanya? Keponya kayak penyangga gitu loh Ketong gitu Nah, untuk kita lupa bawa nih so, jadi kita megang kayak gini Bentar jadi kita mau makan, tapi ya, uh, para tau kan ritual-ritual anak milenial sebelum makan kita harus take picture of the food first, before we eat the food, okay? So, kita mau makan. Udah! pictures I want to picture Guys, kalian lihat, kalian lihat apa yang mereka lakukan. Ini, ini kalian, aduh, sungguh. Mereka bakal memanfaatkan alam sebisa mungkin dengan cara. Bukan merusak alam. Oh, bukan merusak alam ya? Nah, ini bukan limbah pabrik ya? Oke. Okay. Apa yang mereka lakukan? Mari kita lihat bersama-sama. Sudah terbakal lagi lagi. Mereka menunduk, guys. Perhatikan. Sip Ntar mau dimilas, kan? Iya Ini namurang kerjaan kita dalam membuang limba Oh my God Udah guys, basah, basah Tolong dimaafkan ya JJ, ini pengalaman yang sungguh Iya, <laughs> bener-bener Gak pernah nyangka ya, bakal disip piring di laut ya Di laut oh. ya, air juga ya Bagaimana dan komentar dan ya <laughs> cuma kakak guys. Ini nggak bisa dibayangkan, cetus segala ide yang ada di dunia. Iya, kita harus memanfaatkan alam guys. Selagi alam masih bisa dimanfaatkan, kita manfaatkan dia dengan baik. Seperti? Seperti yang mencuci tadi, tuhan. Tapi kita mengurangi sampah-sampah masyarakat yang ada di dunia ini. sampah, masyarakat. sampah masyarakat. Anda, cuma sampah masyarakat kebanten. <laughs> Nah, sini taruh. Jadinya bersihkan, nanti kita cuci ulang deh, Mas. Okay. Hai. Hai, kita udah selesai. Kita udah selesai? Siapa? Saya mah am. Aku pikir selesai mencintai. Ya, udah selesai mencintai dia yang terdapat Kita duduk, membaras, Guys. Cinta. Kita duduk. Apa sih? Biar ngomongnya enak. Nah, sini. Lap aja pakai tisu atasnya. Minta air dong. Ini bekas cece. Ih, bagus tahu. Wah, wow. shining joy itu air minum komentar sana, taruh kamera di atasnya, baru rekam biar cepet cepetin. Sekarang jam berapa? Sekarang jam 6. Gua buka hantu, <laughs> <laughs> aku kaget lihat hantu. Sekarang rujan time, sekarang jam 642. <laughs> Pali. kita udah selesai makan tapi PJ belum memarangi. Iya marahnya belum. Mereka punya kunyah lama sekali. Eh. Setelah, setelah ini Ranjit kita dan PJ mau ngerujak. Pergi ke laut cuci piring. Here. Dan mereka di laut. Here Ranjit. But here? Ya. Yeah. Terbalik putar balik. Oh iya, yeah. ke bawah aja. Iya <laughs> begitulah. Dan sekarang kita mau ngerujak Tah! Udah buka aja kita kan ya udah bentar tunggu sebentar enggak <tuk> <Tunggu> sebentar tapi lu dibelas tadi pakai Wah! Stop parah! Parah oh, banget. Jadi cuci ulang pakai air. Guys, ini ada air. Sendoknya pakai sanitizer. Iya tapi krimnya dimakan loh. Kenapa tidak habis? Pegang kayak I want I want to Tunggu sebentar. Bentar. eh nggak nggak pedang jadi yang pegang rujak jadi apa pedang di mana tuh sebelah kiri bukan no ini nih rujak time dan ini adalah nanas and mango oh my god sih ya and in this one is sudah bersih <laughs> <laughs> Who's Wait, don't have spoon? No, I don't uh, want to use that. <laughs> Ini, this one is great! Fork. Oke. Okay. Tapi if tangan bersih boleh. Gini. Ah, Aku mau di tempat aja. Aku mau di sini cuci tangan yang gini-gini Ah, Aku mau itu aja dah. Yes. Yeah. Oh, Kalau mau sendiri-sendiri <laughs> aku mau. Ah, oh, enggak, tidak perlu. Cuci tangan. Prici oh, cuci tangan iya, pakai iya. tangan juga boleh. Absol. Nah, Cici tangan Udah kan? Cici tangan Yang ini saya Wow, nice! Thank Cece. you, JJ Oh, oh ini CC Kelihatan oh, Thank you, JJ iya ada PJ dong cici. Dan kita pakai tangan aja dan jangan pakai santok oh, Kak, tolong dikasih, Kak Not really. di sama Joy. Yes. Pak. Terus Anda Singgah loh Ada bengkuang ya? Oh, jangan mangga. Kamu suka mangga? Ya, bawa yang botol, Kak. Nanti <laughs> di apa? rumah. Okay. Okay. Di rumah masih ada buah mangga. Tapi mangga saja. <laughs> ya, yeah, you got it right. Nanas dong, Sudah. Lagi. Nah. Thank you, Joy. Apa itu, Joy? Lagi. Uh, Cabe? Bola merah? Cabe. Apa lagi? Apa lagi, CiCi? garam. Garam. Garam? garam. garam. Keras sedikit, iya Kerasi, kira Ini udah pakai tangan pikir, jadi pikir, kira pikir, kira pikir, kira pikir, kira pikir, kira pikir, kira pikir, kira pikir, kira itu warna merah. kira yeah. warna yeah. merah. Yeah. Enak banget dong Mau dong, mau dong. kira pikir, ini. saja. Kerasi. Hmm. Kerasi lagi punya air nih? Bo. Bo. Okay, thank you. Canggu. Enak kan pake tangan kok. Oke. Okay. Okay. berdua bisa di sini? Feeling. Kan? Jadi kita seper tiga. Jadinya kita tiga, Joy. Hmm. Kalau lu. <laughs> Gue cuma cici yang kelihatan kayak makan makan makan gitu. makan makan. Bat Yus pakai tangan lebih bagus. Oh. Pakai tangan lebih bagus. <laughs> saya belum cuci tangan saya. Yeah. Who put this one here? Saya Mister tahu. dan dan <laughs> Yuyai, corel. Cuma ada. Taruh sini corel-corel. Hmm. Cuma ya di situ saja. Enak. Bapak, bapak Lagi? Dadilah yeah, ada adadadeng oh, Malam jadi makan kajam mata, udah nggak kelihatan soalnya Nggak bisa melihat I masa really depan Saya benar-benar menikmati ini Rujam Banyak, bersih Yang kemarin tidak aneh, tapi hari ini itu tenang. <laughs> Saya mau ngembal lagi Iya, kayak soalnya tidak kelihatan Ya yeah. sip sip sip. Siapa lagi punya HP bisa pakai lama? Aku mau nanas. Ranjit, help aku me. Put nanas here. Bisa. bisa atasnya? Iya, yeah, nanas. Bila sudah berpikir arah, aku sama J lagi lagi lagi lagi di sini. Satu lagi satu lagi. Oke. Okay. Ini lagi. Semua <laughs> oh, nah. botol, botol, botol Thank you. Thank you. lagi <laughs> <laughs> Dah. Berapa beli ini? Enak, ya. banyak, ya. <laughs> wow, enak banget WiFi Wow, ya? Hmm. hilang wif lagi. Guys, please put here all. Tolong. <laughs> ya. Ya, ya, ya. ya. Pelan-pelan, Biji. Biji, acid pelan-pelan. Ya. aduk-aduk. kenapa buahnya nggak dimakan? <laughs> ya itu lagi. oh oh, <laughs> mau. aduk-aduk. Gaul ya, Tadi gula merah Aduk is.. ya Campur-campur Tuh kan nah, nah, nah, air. Ya. Baru di sini Dio Aku mau yang banyak gula merah Sini tuh pakai asam sih Siar aja kesukaan Sincha, <laughs> Harus banget ya, background nya diamond ya harus banget backgroundnya dimits ya. Iya, soalnya aku lagi mau streaming. Enak banget, because banyak. Oh, ini, ini. Ya guys, jadi udah malam. Jam berapa sekarang? Kita mulai. Oke oh, ya, jam tujuh oh, ya, jam belas. <laughs> ya yeah, guys, thank you so much for watching. <laughs> Sekian aja video kita, piknik, dan bersama Danti secara kebetulan berjumpa. Thank you for watching. Bye-bye!